Bersujud kepada Allah Bersyukur sepanjang waktu Setiap nafasmu, seluruh hidupmu Semoga diberkahi Allah bersabar tak pada Allah menjaga keikhlasannya semoga dirimu semoga langkahmu diiringi oleh rabatnya. setiap nafasmu seling semoga diberkahi Allah Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur I <laughs> Sujud kepada Allah bersyukur sepanjang.